Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuh ikhwah para wakif, saya Arifudin Anwar, pimpinan pesantren Iqwatul Mukminin, Desa Adonara, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur. Mengucapkan limpah terima kasih kepada para wakif sekalian yang telah meluangkan segalanya termasuk harta-hartanya untuk turut berpartisipasi dalam membangun masjid Allah subhanahu wa ta'ala di pesantren ini Mudah-mudahan amal antum semua itu dicatat sebagai amal jariah Ini injury time di Ramadan Ayo saya mengajak tetap sedekah, tetap berwaktu Kalau masih ada sisa harta kita Ini kesempatan momen berlipat ganda pahala Terimalah salam kami semua dari Adonara Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah